selamat pagi masih bersama saya bica terapi Mas Yanto kali ini saya kedatangan tamu Mas siapa Mas Mas Wayang ya ini dia kecapean nih masuk angin katanya pegel pegel ini perlu kita recovery dia minta dikerok. dengan pinggang berarti kan aslinya ke depan song rawat lingkungan Terima kasih. lu abang banget Hmm Hmm entar kira yang apa? Enggak tahu ya. Warung khonih. Ini dua gang ini. Tiang ini. Kan? Tuh kosong nih. eh kosong toh. Ha. Tuh mati. Eh? Eh. Kosong gitu kan, itu itu itu itu kan, Oke kan ya. tuh Tidak, belum. Bos apa ini? Hmm. Oh. Aduh. apa?